Oke teman, e, kali ini kita akan belajar bersama tentang puisi. Sesi belajar puisi ini akan kita bagi jadi dua, pertama tentang e, apa itu puisi, kemudian hakikat puisi, karakteristik puisi, dan manfaat atau fungsi puisi. Kemudian di video berikutnya mungkin nanti kita akan belajar tentang proses kreatif penciptaan puisi Baik langsung saja Teman-teman tentu sudah sering yang membaca puisi Baik eh, puisi cinta atau puisi tentang ketuhanan Atau teman-teman juga sudah menulis puisi lain apa yang ditugaskan oleh guru atau guru seperti apa itu puisi ya seperti yang teman-teman eh, bayangkan ketika Anda menulis puisi menulis sesuatu terus kemudian mengatakan bahwa yang ditulis ini puisi maka ya itulah puisi Sebelum lebih jauh membahas tentang uh, apa itu puisi dan kekatnya, kita kasih contoh beberapa puisi berikut. Ya, pertama puisinya, pertama puisinya uh, Sapati Cokorda Molo, judulnya Aku Ingin. Memang bisa lihat ini puisi yang sangat terkenal dan sering dijadikan MS atau WA untuk mengungkapkan rasa karena dianggap mewakili rasa e, seorang bahkan kerap juga puisi ini muncul di surat undangan ya undangan pernikahan aku ingin aku ingin mencintaimu sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada yang menjadikannya Alp Alp ini mencintai dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan Allah kepada putra yang menjadikannya dia bagaimana? indah ya kemudian yang kedua ini visinya Gusmus yang ditunjuknya Sidik Jari yang dibuat Husnu untuk uh, mengenal almarhumah di sini sidik carimu ada di mana mana ada di jendela ada di seantero ruang ini maka alibimu tak bisa diterima kau tak mungkin tempatkan itu. Kemudian saya bacakan lagi atau kita bisa baca bersama sebuah puisi kali ini puisinya Joko Pinurbo ya. puisi kontemporer judulnya Doa Seorang Pesolek Tuhan yang cantik temani aku yang sedang menyepi diri rimba kasur. Nyalakan lanskap pada alisku yang gelap, ceburkan gula ke lubuk mataku yang dalam, taburkan hitam pada rambutku yang suram, hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat runtuh seperti pupuk. Semoga masih bisa. Unik mati hasrat yang merambat pelan, menghangatkan sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek baju, sebelum kau oleskan lipstick terbaik di bibir yang mati uh, Keren ya, lalu? Kuisnya Maviartawat, judulnya Mantra Nolas Di simpang musim rindu bertalu, ditubir kemarau keluh Mungkar dan makir di padamkan nyala di kadang. Di baris ini nyanyian dan mantra garam berdemping nasib terdemin, di tambah tambang tak lelaki untuk malam mencari rumah senang buki dulu semesta dendam dan bingung muka-muka baris puisi tak lelah gereja nama mumata terus rumah nafas kenapaapa karapan sakit panen menepi nasit meggikir 15bernama 15 sesaji Nama Madura terus terang, ya, Doi memang orang Madura, ya. jadi ini puisi tentang uh, cinta seorang yang duduk di tanah Klaten terhadap tanah akhirnya Madura. Lalu puisinya Sutarjiko Sumbare ini, ini perlu saya bacakan kenapa karena uh, ini berbeda saja atau puisi-puisi pada umumnya, itu juga e, Sutarji Kol Sumba ini, hmm. ini menubatkan dirinya sebagai presiden penyair <laughs> puisi yang isinya cuma e, suara tawa judulnya luka-luka. Puisinya Sutarji Kolsumba. Oke. Okay teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang uh, apa itu puisi ya. seperti apa puisi dan uh, apa yang membedakan antara puisi dengan yang lainnya terutama dengan karya sastra yang lain jadi kalau kita bicara karya sastra ini ada dua ya ada dan prosa. Prosa ini sering dikatakan sebagai karangan bebas, sementara puisi dikatakan sebagai karangan yang terikat. Memang dulu ya pada era katakan lama puisi ini memang dianggap sebagai karya, dianggap sebagai karya sastra yang memiliki aturan-aturan yang tetap namun perkembangan berikutnya, khususnya pada puisi-puisi modern, aturan-aturan yang dianggap tepat dalam puisi, seperti persajakan, ya, kemudian rima, baris, bahkan kata, ini tidak diindahkan lagi. Atau dalam arti lain, aturan-aturan itu eh, sudah tidak ada. Maka kemudian kita mengenal Istilah e, sajak bebas ya Sajak Atau puisi yang tidak terikat Dengan aturan-aturan Sebagaimana Pada puisi-puisi lama Kalau kita melihat Contoh-contoh Yang tadi Misal e, Puisi Puisinya apa di kemudian uh, puisinya Kusmus kan bisa dikatakan ini adalah sajak bebas apalagi sajaknya Sutan di ini merupakan sajak bebas yang dia tidak terikat pada aturan-aturan lama berbeda dengan Misalnya, puisinya Mahwi Hartawa. Dia memang penulis kontemporer, tapi dia menerapkan aturan-aturan dalam bersajak, dan ini disengaja. Jadi, pengaturan lima di sini, ya: A, A, B, B ya. kemudian A, B, B, A. Karena saya tahu, waktu ini dia pengin atau melestarikan tradisi-tradisi Nato di dalam santri dan ini saya kira jauh lebih sulit ya menulis puisi-puisi oh, seperti mahu ini ketimbang uh, menulis yang gaya bebas terima terus irama kemudian jumlah baris ini sebenarnya bukan hakikat puisi melainkan itu sarana-sarana dalam memuitiskan suatu bahasa. Jadi puisi modern itu lebih e, menitik pada hakikat puisi, ya bukan pada bentuk-bentuk formal ya, penulisan puisi. E, puisi ini sangat personal sebenarnya. E, kalau kemudian, kalau kemudian e, muncul definisi, ini adalah definisi-definisi yang e, sifatnya tidak mengikat juga, ya misal ada yang mendefinisikan bahwa puisi ini adalah eh, karya seni yang medianya atau sarananya adalah bahasa atau ada yang mengartikan bahwa puisinya adalah ucapan atau ekspresi yang disampaikan secara tidak langsung dengan menggunakan media bahasa Puisi paling tidak memiliki tiga ciri Yang pertama adalah Keindahan Atau estetika Kemudian Kepadatan Kata atau kalimat Dan yang ketiga adalah ekspresi Yang disampaikan secara tidak langsung Ciri yang pertama Keindahan Bahwa puisi Menyampaikan sesuatu Menyampaikan perasaan Dengan menggunakan bahasa yang indah Berbeda dengan prosa yang tidak terlalu ketat dalam pemilihan kata Dalam puisi Diksi betul-betul diperhatikan Kemudian yang kedua adalah pemadatan Kita jangan menyamakan puisi dengan karya ilmiah Oh ini kurang di, ini kurang pun Ini penulisannya tidak baku Kita bisa lihat contoh-contoh Misal di puisinya Khairil Anwar ada, misal saya sampaikan di sini yang dunia Aku berkaca. pada anon -an menulis ini muka penuh muka Ada banyak yang dibuang di situ. Kalau itu dibuat menjadi kalimat yang lengkap, misal, ini tulisannya menjadi ini adalah mukaku. Atau muka saya yang penuh dengan luka berapa aja yang sudah dibuang Jadi sebagaimana pelukis yang dia mengungkapkan perasaan dan gagasannya Lewat warna, lewat goresan Penyair mengungkapkan perasaan dan gagasannya Lewat kata yang seirit mungkin sedikit mungkin inilah menjadi ini keunikan dan keunggulan puisi ya dengan sedikit kata dengan kata-kata yang pilihan dia dapat mengungkapkan ya sesuatu yang besar ya. kemudian yang ketiga adalah ekspresi tidak langsung ya artinya ketika kita ingin memaknai sebuah puisi tidak tepat dimaknai cara tersurat ya Melainkan ketika penyair menulis A, itu maksudnya belum tentu A. Bisa saja maksudnya B, maksudnya C, ya, dan lain sebagainya. Itu ciri khas puisi atau hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita ingin memahami puisi. Ya. Kemudian eh, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan tentang Uh, fungsi atau manfaat puisi ini sebenarnya untuk apa? maksud fungsi di sini adalah fungsi bagi kehidupan ya. ya meskipun uh, puisi ini juga memiliki fungsi yang praktis, misal dia dapat mendatangkan uh, nilai ekonomi. Misal kalau uh, penyair menulis puisi, terus kemudian puisinya diterbitkan dari sebuah buku, penyair mendapat uang. Ini praktis ya tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah fungsi puisi secara umum bagi kehidupan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh bagi penulis puisi atau bagi pembaca ya bagi penulis puisi ketika dia menulis sebuah puisi sebenarnya dia sedang merenungi suatu pengalaman pengalaman yang pernah dialami atau merenungi perasaannya sendiri atau menghayati uh, gejolak alam, gejolak hatinya untuk kemudian itu disampaikan dengan media bahasa. Fungsi puisi sebagai nama-nama fungsi sastra, ya, ia menjadi media untuk menghibur sekaligus dapat bermanfaat sebuah karya karya sastra apapun ini lahir dalam rangka eh, mengajak manusia untuk menghayati kehidupan jadi puisi bukan dalam rangka untuk menggurui ya, tapi dalam rangka mengajak orang untuk Terlibat dalam emosi Sang penyair Mengajak orang Untuk menghayati peristiwa-peristiwa Yang Dilihat oleh penyair Kemudian dituangkannya dalam puisi Saya pernah menulis sebuah puisi uh, Judulnya lewat sajak ya, Teman-teman bisa perhatikan Bahwa melalui puisi Atau melalui sajak kita berusaha untuk e, merenung, ya, menghayati siapa diri kita, siapa saya. Kemudian lewat saja kita juga berusaha untuk mengekalkan peristiwa-peristiwa itu, ya, atau boleh dikatakan kita kembali e, mengekalkan kenangan lah. Lewat saja juga kita punya kemungkinan, ya, ya tidak selalu, untuk dikenang di masa depan. Ya, ketika kita sudah mati misal sajak itu kan masih ya dan orang masih bisa mengenal kita mengenang kita lewat sajak-sajak itu ya. kemudian eh, puisi juga bisa membangkitkan emosi ya maka eh, dalam perang kemerdekaan ini puisi memiliki peran yang penting ya yaitu mengu Barkan semangat perlawanan ya. dalam uh, perlawanan melawan uh, apa kegaliman penguasa puisi juga menjadi media yang ampuh dalam mengubarkan semangat. Misal Uji Dukul menulis ya, hanya satu kata lawan mendengar itu sudah cukup membuat orang menjadi Berkobar semangatnya Dan ingin melawan kezaliman penguasa Ini Suatu yang ajaib Dari puisi Dan manfaat-manfaat Lain ya Saya kira teman-teman yang bergelur Dalam puisi Selalu Mencoba untuk mencari Suatu yang baru, bermain-main Dengan bahasa Maka dia akan semakin mudah Ya dalam menggunakan bahasa. Orang yang sudah biasa menulis puisi, sepertinya tidak akan kesulitan ketika menulis karya ilmiah, ya. tapi berbeda sebaliknya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Besok kita lanjut pada pembahasan tentang eh, proses kreatif penciptaan puisi. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Sampai ketemu